serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Billar, tentunya. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini biar tambah semangat kita lihat yang cute-cute dan yang romantis dulu di persahabat ya, momen saat bunda Lesti Suapin Papa Bilar Wah, wow, Masya Allah banget ya Pagi-pagi sudah disuguhkan vitamin bahagia Walaupun video lama Kita bangga banget ya dengan momen ini Keromantisan, kekiutan, kemesraan Selalu diperlihatkan oleh pasangan Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat juga bersahabat yang Momen ini diunggah kembali oleh akun sabar.ting anuskoleslar Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Assalamualaikum Bismillah Doaku ya Allah Jadikanlah hari ini sebagai pembuka pintu rezeki dan keberkahan serta kesehatan Ya Allah, ampunlah dosa-dosa yang menjadi penyebab terhalangnya segala doa dan hajat Ya Allah, terima kasih atas segala rahmat dan hidayahmu Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini, amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kebahagiaan Kesehatan dan rezeki yang lancar Amin Banyak juga tanggapan komentar yang diberikan ya Kita lihat bersahabat dari akun Instagram underscore Nizar Zulmi mengatakan Waalaikumsalam, amin, ya robbal alamin Semoga leslar juga selalu diberi kesehatan Keberkahan panjang umur jodoh tilan janahnya hanya maut yang memisahkan, amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan doa baiknya diijabah Dan mudah-mudahan ya kita semua juga selalu sehat dan selalu bahagia, amin Kita lihat juga persahabat ya ke kabar selanjutnya Ini ada momen spesial yang kita dapatkan semalam Papa Bilar main biliar nih persahabat ya Wow, di matchnya luar biasa banget ya Kalau saat main biliar bareng dengan teman-teman Apalagi semalam banyak sekali tamu yang datang persahabatnya salah satunya Rakesh Yang bersilaturahmi ke rumah Lesnar Apapun itu persahabatnya Project apapun itu Kita doakan saja mudah-mudahan Semuanya diberikan kelancaran Semuanya diberikan kemudahan Amin kita lihat persahabat ya, suasana semalam saat main biliar bareng nih Papa Bilar, Bang Boril juga terlihat Masya banget ya, pokoknya bahagia karena banyak orang-orang baik yang selalu mensupport idola kita selanjutnya persahabat disimak juga ya ini ada cedukan vitamin manja banget dari Leslar kita lihat sebelumnya Papa Bilar pernah persahabat ya, meminum Minuman Bunda lesti Kejora dengan ekspresi cute banget ya. Dan semalam kita disuguhkan vitamin lewat channel Youtube Lesar Entertainment. Perhatikan kelakuan Abang Fatih emang mirip banget sama papahnya ya. Abang El itu pengen permen yang dimakan oleh Bunda. Ini cute banget Allah. ya, luar biasa. Rebutan coki-coki katanya tuh. <laughs> Rebutan permen dong Abang L Kalau cokok-cokok kan Papa Bilar ya Masya Allah banget Pokoknya bahagia sekali Selalu disuguhkan Kejutan vitamin bahagia oleh Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah Kemudian juga persahabat ya Kita lihat di sini ada kabar Bahwa bakal segera hadir nih duet spesial Dari Asila Maisa dengan Bunda Lesti kambing soon Kita doakan persahabat yang mudah-mudahan Lagu yang dibawakan bisa trending dan bisa booming amin makin gak sabar banget mendengarkan suara bunda lasik yang akan duet bareng dengan asila maisa pasti bakal pecah banget persahabat ya support dukung dan doakan yang terbaik berikutnya persahabat bang Umin akan menginfokan juga mengenai polling couple media of the years persahabat ya Pasangan Lesti dan Rizky Bilar masih di bawah pasangan Tofu nih, yuk sama-sama kita kompak dan solid, mendukung idola kesayangan kita sebagai kapal media of the years 2022. Lesti Kejora dan Rizki Bilar ini berada di posisi kedua dengan peroleh hatan votes 105.841 votes. Untuk Fuji, Prasabatia, ya, dan Tori, itu mendapatkan voting 109.026 votes.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 Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.